Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Kak Asri Fatun Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar Yaitu pelajaran matematika SMP kelas 7 semester 1 Nah, operasi yang pertama yaitu perkalian Dalam operasi perkalian berlaku sifat a dikali b tambah c sama dengan a kali b ditambah a kali c, oke? Okay? Caranya bagaimana bisa dapat seperti itu? Kakak berikan tanda panah a kali b yaitu ab, kemudian a dikali dengan c yaitu a kali c. Kemudian yang ini cara mengalihkannya seperti apa? A kali C, yaitu AC. Kemudian A kali dengan D diperoleh AD, B dikali dengan C diperoleh BC, B dikali dengan D diperoleh BD. Jadi kalau dilihat seperti gambar air mancur ya. Nah sekarang contoh soal dan pembahasannya Tentukan hasil dari 3 dikali P ditambah Ki Nah kita kali 3 dikali P dulu diperoleh 3P Kemudian 3 dikali dengan Q diperoleh 3K Selanjutnya untuk soal nomor 2 2A dikali dengan A diperoleh 2A kuadrat gitu ya teman-teman nah, perlu paham ini. A dikali dengan A itu hasilnya A kuadrat. Berarti kalau 2A dikali dengan A hasilnya 2A kuadrat. Nah, selanjutnya 2A dikali 5. 2A dikali 5. 5 kali 2 yaitu 10A tulis sehingga diperoleh 2a kali 5 itu 10a. Mudah ya. Sekarang coba kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan yang lain. 5 dikali x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Berarti 5 dikali x kuadrat diperoleh 5x kuadrat. 5 dikali 3x diperoleh 15x. 5 dikali min 4 diperoleh min 20 Nah, selanjutnya ke soal nomor 4 2x dikali dengan x diperoleh 2x kuadrat 2x dikali dengan min 2 diperoleh 2 kali 2 itu 4, positif kali negatif itu negatif Sehingga min 4x Selanjutnya, 3 dikali dengan x, yaitu 3x, dan 3 dikali dengan min 2, yaitu min 6. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu x dan x, sehingga dapat kita operasikan min 4 ditambah 3. Punya hutang 4 dibayar 3 Berarti hutangnya masih satu ya Berarti kita tulis min x Sehingga secara keseluruhan ditulis 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 Nah ini adalah hasilnya Mudah ya Sekarang coba kita lanjutkan ke soal berikutnya Yaitu operasi pembagian Nah, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan Yang nomor 5 15P kuadrat dibagi 3P Caranya gimana sih, Kak? Oke, okay. 15P kuadrat dibagi dengan 3P Jadi, angka dibagi dengan angka 15 dibagi 3, yaitu diperoleh 5P kuadrat dibagi P P kuadrat itu kan kayak gini ya teman-teman ya P dikali P Kalau dibagi dengan P berarti P kali P per P P bagi P itu satu sehingga P kuadrat dibagi P itu hasilnya adalah P Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya 8M pangkat 5 dikali N pangkat 2 dibagi M pangkat 3 dikali N Oke, 8 m pangkat 5 n pangkat 2 per m pangkat 3 dikali n Sama dengan Nah, di sini yang angka hanya ada di pembilang ya Berarti 8 tetap kita tulis Sekarang yang m dengan m Nah, kalau pembagian pada bilangan berpangkat, itu pangkatnya dikurang nih teman-teman, contohnya yang ini tadi 2P dibagi P P di sini kan pangkat satu ya, sehingga diperoleh, P pangkat 2 kurangi satu. pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut berarti M pangkat 5 dibagi dengan M pangkat 3 itu pangkatnya dikurang ya M pangkat 5 kurang tiga. 5 kurang 3 itu kan 2 Sehingga diperoleh M pangkat 2 Jadi M pangkat 5 dibagi M pangkat 3 adalah M pangkat 2 N pangkat 2 dibagi N Yaitu N Sehingga hasilnya adalah 8M kuadrat N Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 7 ya 4A kuadrat dikali B dikali C kuadrat Ditambah 8A pangkat 3 Dikali B pangkat 2 Dikali C pangkat 3 Dibagi 2ABC Nah, Sekarang Pembaginya ini 2ABC Jadi Yang di dalam kurung ini semua Bagaimana caranya kita keluarkan 2abc nya sehingga diperoleh 2abc taruh di pembilang ya di paling depan Nah 2abc ini kali berapa supaya jadi 4a kuadrat bc kuadrat Ya berarti dikali 2ac kemudian ditambah 4a kuadrat bc kuadrat dibagi 2 A, B, nah sekarang yang kita sederhanakan 2abc nya ini teman-teman 2abc dibagi 2abc Yaitu 1 sehingga 2ac ditambah 4a kuadrat dikali bc kuadrat Jadi ini hasilnya Nah sekarang kita ke latihan soal dan pembahasan ya Latihan ketiga Hasil dari 5 dikali dengan 2a yang dikalikan angkanya nih teman-teman 5 kali 2 itu 10 ya Kemudian di Dikali dengan A Sehingga jawabannya 10 A yaitu yang B Mudah ya untuk nomor 1 Sekarang ke nomor 2 Hasil dari 3 dikali 2 M ditambah N Berarti cara ngalikannya gini teman Kayak cara air mancur 3 dikali 2 M yaitu 6 M 3 dikali N Berarti plus 3N Berarti 6N tambah 3N Jawabannya yang A Nah, selanjutnya ke nomor 3 Hasil dari 2X tambah 3 Dikali X min 1 2X dikali X dulu yuk 2X kali X diperoleh 2X kuadrat Kemudian 2X dikali min 1 Diperoleh min 2x kemudian 3 dikali X diperoleh plus 3x kemudian 3 dikali dengan min 1 diperoleh min tiga nah di sini ada variabel x nih teman-teman berarti bisa kita sederhanakan jadinya 2x kuadrat min 2x 3x yaitu plus X dikurang 3 jadi jawabannya yang mana nih 2x kuadrat plus x min 3 jawabannya yang D ya teman-teman oke kita lanjut ke latihan nomor 4 P plus 2 dikali P min 2 cara mengalikannya P dikali dengan P diperoleh P kuadrat P dikali dengan min 2 diperoleh min 2p selanjutnya 2 dikali p diperoleh plus 2p terus 2 dikali dengan min 2 diperoleh min 4 nah yang p dengan p ini kita kerjakan yuk sehingga diperoleh p kuadrat min 2 plus 2 kan 0 ya 0 nggak usah ditulis langsung aja min 4 jadi jawabannya p kuadrat min 4 yaitu yang d sekarang ke nomor 5 Hasil dari 2X-1 dikali X plus 2Y dikurang 3 Oke, kakak tulis ulang di bawah ya 2X-1 dikali X ditambah 2Y min 3 Nah, 2X dikali dengan X diperoleh apa teman-teman? 2X kuadrat Kemudian, 2X dikali dengan 2Y diperoleh, 2 kali 2 itu 4, X dikali Y, X, Y. Selanjutnya, 2X dikali dengan min 3, 2 dikali min 3 itu min 6X. Nah, selanjutnya, min 1 dikali dengan X diperoleh, min X, min 1 dikali dengan 2Y diperoleh, Min 2Y, min 1 dikali dengan min 3, diperoleh plus 3. Nah, sekarang yang variabelnya sama, kita sederhanakan yuk yang variabelnya sama. Kan ini ya, teman-teman, ya. Ini dan ini. Oke, yang kakak kotakin ya. Nah, sekarang... kita lanjutkan disederhanakan ya dapat kita tulis 2x kuadrat plus 4xy min 6 min x punya hutang 6, hutang lagi 1 berarti min 7 x min 2y plus 6 3. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman 2x kuadrat plus 4xy dikurang 7x dikurang 2y ditambah 3 Yaitu jawabannya yang C Mudah ya Yuk sekarang kita lanjut ke nomor 6 Nah sekarang pembagian nih teman-teman Berarti supaya lebih mudah Nah kita lanjut ke nomor 6 Sekarang pembagian nih teman-teman Supaya lebih mudah berarti Kita ubah aja yuk Ke bentuk per Biar nanti bisa kita sederhanakan Pembilang dan penyebut 14 x kuadrat Per 2 x Oke, okay. Yang angka dengan angka 14 bagi 2 yaitu 7 x kuadrat dibagi x Yaitu x Sehingga jawabannya 7 x Yaitu yang ke nomor 7 hasil dari 15 m kuadrat n dibagi 3n berarti 15 m kuadrat n per 3m yuk teman-teman kita bagi 15 bagi 3 yaitu 5 M kuadrat dibagi M itu N dan N langsung kita tulis karena di bagian penyebut penyebut itu yang bawah ini ya teman-teman yang atas namanya pembilang bagian penyebut kan gak ada N nya berarti langsung aja 5 mn jadi jawabannya yang B oke sekarang ke nomor 8 8 P plus 10 kita bagi dengan 2 nah kalau dalam kurung seperti ini terus dibagi berarti kalau mau langsung kita bagi dua-duanya harus dibagi nih teman-teman 8P dibagi 2 nah kakak biasa nyebutnya coret V coretnya kayak gini nanti seret, seret, coret V ya 8P bagi 2 yaitu 4P 10 dibagi 2 yaitu plus 5 jadi jawabannya 4P plus 5 yang C ke nomor 9 hasil bagi 6x kuadrat 9x oleh 3x nah caranya sama ya kalau di sini penjumlahan kita coret V aja yuk 6x kuadrat, dibagi 3x. 6 dibagi 3 itu 2, x kuadrat dibagi dengan x itu x sehingga 6x2/3x diperoleh 2x. Sekarang yang berikutnya 9x dibagi 3x. 9 bagi 3 itu 3, x bagi x itu 1 sehingga ditulis 3 aja. Berarti 2x plus 3 jawabannya yang A sekarang ke nomor 10 teman-teman Udah sedikit agak rumit ya P kuadrat Q kuadrat R pangkat 3 dikurang P pangkat 5 Q pangkat 3 R pangkat 2 kita bagi dengan P kuadrat Q R kuadrat Nah, sekarang coba kita coret v lagi. Kakak tulis di bagian atas ini aja ya: p kuadrat, q kuadrat r pangkat 3 dibagi dengan p kuadrat q. R pangkat 2, oke okay. yang pangkatnya sama berarti hasilnya 1 P pangkat 2 dibagi P pangkat 2 itu 1 Ki pangkat 2 dibagi Ki pangkatnya dikurang nih teman-teman 2 dikurangi 1 yaitu 1 sehingga tinggal Ki R pangkat 3 dibagi R pangkat 2, pangkatnya dikurang 3 kurangi 2 yaitu 1 sehingga diperoleh R pangkat 1 nah QR dikurangi, oke. Selanjutnya, kakak tulis di sini ya: P pangkat 5, G pangkat 3, R pangkat 2 dibagi dengan P pangkat 2, G R pangkat 2, P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 2. Pangkatnya dikurang yuk teman-teman. 5 kurangi 2 itu 3, sehingga diperoleh P pangkat 3. Ki pangkat 3 dibagi q pangkat 1 Jadi kalau tidak ditulis itu pangkatnya 1 3 kurangi 1 yaitu 2 sehingga q pangkat 2 Kemudian 2 dikurangi 2 itu 0 Berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1 Sehingga diperoleh P pangkat 3 Ki pangkat 2 Nah jawabannya ini nih teman-teman yang kakak kotakin Ki R dikurangi P pangkat 3 G pangkat 2 Jadi jawabannya yang C Oke teman-teman sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini Semangat belajarnya <tuh> Kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh